Jalanan cintamu, kau bilang aku yang paling tangguh, tapi mengapa kau tinggalkan aku dengan alasan yang tajam? You don't know what I'm feeling. Terima kasih. Tinggal di dalam palungan. Tangan kau dan dia yang membuat hatiku semakin terluka. 我 Yeah. Zither Harp Namun kenyataanku tak bisa Maafkan aku terlanjur mencinta Aku telah tahu kita memang tak mungkin Tapi mengapa kita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 Cintaku getaran yang sama Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari Karena ku yakin ada jawabnya Andai ku bisa merubah semua Hingga tiada orang terluka Tapi tak mungkin, ku tak berdaya hanya yakin menunggu. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beza Besa Allah pun tak sama Ku tak ingin dia ragu Mengapa mereka selalu bertanya Cintaku bukan di atas kertas Cintaku getarannya sama Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari Karena ku yakin ada jawabnya Andai ku bisa berubah semua Ingat tiada orang terluka Tapi tak mungkin ku tak berdaya Hanya yakin menunggu Jadi, kasih. Sering saja berkata.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 Berkata Andai ku pula Sesamulah Ku pasti tiada Yang curiga Kasihkan hati, Tiada terduga Hanya yakin menunggu. hari detik demi detik, detik, detik masa Cintamu pergi Bila saja pada seluruh Tetap di sini, khulawati semua yang terjadi. Aku menunggu, aku menunggu bila ku dapat bintang yang berpijak. Menteri yang tenang bersamaku di sini, ku dapat tertawa menangis dan menangis di tempat ini aku bertahan. lah nabi kata? aku banyak semuanya nih Apakah Där Apakah itu Ya inilah, apakah dia Kau apa hatu apa deh? apa deh? apa deh? apa deh? apa deh? apa deh? apa deh? apa deh? apa deh? apa apa apa apa deh? apa deh? Yeah, Yo. Hm? Come on. Come on. Come Oh in malah malah malah pondok ya sekarang Saatku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta. Sampai Aku membenci tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya semakin hancur. Sempat ku lihat senyummu Belum sempat ku lepas rinduku Malah kamu pergi dengan dia Di belakangku kau mainkan aku Cinta tak bisa ku percaya, kau buat hatiku jadi sakit. Padahal sebentar ku perginya tak lama, tapi kau malah dengan dia di belakangku kau mainkan aku kau penipu cinta tapi aku percaya kau buat hatiku jadi sakit. sempat melepas rindu Peganya dirimu kepadaku Kini kau dengan dia Kau menipu cinta Tak bisa ku percaya hatiku jadi sakit padahal sebentar